Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tema 4. Adapun materi hari ini yaitu kanan kuat dan lemah pada lagu. Ruas garis pada bangun datar dan ciri-ciri rumah tidak bersih. Baik, anak-anakku kita akan menyanyikan lagu yang sudah kita pelajari di tema 4 Yaitu yang berjudul Membuang sampah Masih ingat kan eh, nada lagu eh, tersebut? Oke, okay, baik Pak Guru akan menyanyikan Kita akan menyanyikan kembali ya Oke, okay, 1, 2, 3 Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu, sampah di halaman Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Nah, di sini pada teks lagu Membuang Sampah Terdapat dua tanda Tanda yang pertama, yaitu tanda yang memiliki atau bergaris tebal. Nah, yang mana? Yaitu yang ini. Nah, artinya saat kita e, menyanyikan teks lagu dari sapu sampai ke sini, kemudian diulangi sebanyak dua kali, maka berarti nadanya dinyanyikan dengan keras. Nah, sedangkan tanda yang bergelombang, berarti tandanya yang ini, ada dua teks lagu, maka dinyanyikan dengan lembut. Oke, baik anak-anakku, kita nyanyikan satu kali lagi ya, kita perhatikan. Jadi, kalau ada garis yang bergelombang, kita nyanyikan dengan suara yang lembut. Sedangkan, apabila ada garis eh, yang tebal, maka kita nyanyikan dengan suara yang keras.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 Terima kasih anak-anakku. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bangun datar. Kalian sudah tak tahu dan paham apa yang dimaksud dengan bangun datar karena materi ini sudah disampaikan waktu kelas 1. Nah, di kelas 2 kita akan mempelajari kembali bangun datar dan unsur-unsur yang terdapat pada bangun datar tersebut nah di sini ada layang-layang nah, kebetulan uh, bulan ini kita uh, sedang di uh, musim layang-layang ya, pasti anak laki-laki ini suka banget hobi main layang-layang bahkan tetangga pak guru uh, banyak sekali yang uh, hobi sekali anak-anak memainkan layang-layang bahkan tidak sampai sore gitu ya oke baik nah layang-layang ini bisa kita perhatikan bahwa layang-layang termasuk ke dalam bangun datar ya nah potongan kertas pun sama potongan kertas ini ini termasuk ke dalam bangun datar nah coba anak-anakku eh, gambar atau bangun datar apa saja yang kalian ketahui ada yang tahu Oke, baik, benar ya jawabannya Ada persegi, persegi panjang, layang-layang, trapezium, -layang, belah ketupat Nah, itu termasuk ke dalam jenis bangun datar Nah, namun hari ini kita akan mempelajari tentang ruas garis pada bangun datar Perhatikan gambar berikut Gambar apa yang kamu amati di atas? Ya, benar. Ini adalah gambar keset dan serbet. Tahukah kamu bentuk setiap benda itu? Nah, ada yang tahu keset ini bentuknya apa? Ya, benar. Bentuk keset yaitu persegi panjang. Sedangkan bentuk serbet yaitu Ya, benar. Persegi. Nah, bangun-bangun datar ini mempunyai ruas-ruas garis. Kita akan mempelajarinya. Ruas garis. Nah, tadi ini keset. Nah, ruas garisnya mana? Nah, ruas garisnya yaitu yang terdapat di setiap sisi Keset tersebut. nah Keset ini bentuknya persegi panjang, maka ruas garis persegi panjang yaitu dari titik ujung ini ya sampai ke titik ujung ini, ini adalah ruas garis. Ya, maka ada berapa ruas garisnya? Coba kita hitung sama-sama yaitu satu, dua. 4 maka ruas garis dari keset ini yaitu 4 nah, kalau dalam matematika atau dalam menghitung bangun datar ataupun bangun ruang ruas garis ini biasa dikenal dengan rusuk gitu ya jadi rusuknya ada berapa atau ruas garisnya ada berapa yaitu ada 4 jadi, untuk mempelajari rusuk, nanti kita akan belajar di materi berikutnya. Oke, coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar serbet ini termasuk ke dalam bentuk persegi. Ada berapa ruas garisnya? Masih sama ya, sepertinya dengan ruas garis pada persegi panjang, yaitu ada 4 ruas garis. Yuk, coba kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Maka, apabila satu ruas garis ini kita anggap sebuah lidi, maka lidi ini harus uh, berjumlah empat dengan panjang yang sama. Nah, kemudian lidi tersebut kita satukan membentuk sebuah persegi. Nah, maka satu batang lidi itu disebut dengan ruas garis. eh baik anak-anakku, perhatikan contoh yang ketiga. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar segitiga. Nah, segitiga ini memiliki ruas garis berapa? Yuk kita hitung bersama. Satu, dua... Tiga. Jadi segitiga ini memiliki ruas garis sebanyak tiga Bapak yakin kalian sudah paham terkait dengan materi ruas garis Baik anak-anakku kita akan membahas tentang ciri-ciri rumah tidak bersih nah, perhatikan gambar berikut ini Nah siapa yang ingin memiliki rumah seperti ini? Nah, pastinya tidak ya, karena kita bisa melihat bahwa rumahnya terlihat begitu kotor Sehingga penyakit bisa datang kapan saja nah, bahkan kita pun tidak akan nyaman apabila kita tinggal di rumah seperti ini Maka dari itu, ayo kita rapikan, bersihkan rumah kita Agar hidup kita menjadi sehat dan nyaman Baik anak-anakku, coba kita baca teks berikut ini Hindari rumah yang tidak bersih Rumah yang tidak bersih harus dihindari Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman inilah yang menyebabkan penyakit Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu Badan akan terasa lemah dan lesu Nafsu makan pun akan berkurang Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah Sampah akan menumpuk dan menjadi bau Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit nah, Paham ya anak-anakku Jadi apabila kita memiliki rumah yang telah Allah berikan dan titipkan kepada keluarga kita maka kita senantiasa menjaganya, merawatnya agar rumah tersebut menjadi nyaman untuk kita tinggali maka dari itu yuk kita sama-sama bersihkan rumah kita agar kita terhindar dari penyakit apalagi di masa pandemi seperti ini kita harus senantiasa bukan hanya rumah yang senantiasa kita jaga tapi kesehatan kita pun harus kita jaga dengan cara apa dengan cara mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker apabila berpergian Terima kasih anak-anak Solih untuk pembelajaran di hari ini Cukup sekian dari Pak guru marilah kita tutup dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirobbil alamin.